Ummati Muhammadin al wa al wa bah Allahumma min anfusina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 juga IMO Banyu Gidon. Juga yang melalui 2 meter band 14.103. Atau 14.803. Atau 14.814. 14, juga 14.393. Atau juga yang melalui... RPO lainnya, juga yang melalui Radio Radio FM, al FM, Satu Maupun Dua, Setiabu FM, Permata FM, Penyugiri FM, juga FM-FM yang lain, atau juga yang melalui lelak speaker speaker pengeras pengeras suara, atau yang melalui sound, -sound system sound sound aktif, big sound, juga yang melalui kompresi telepon atau yang melalui media lainnya, yang sangat kami muliakan khususnya para ulama para masyhif para kiai asatid para tokoh para sepoh. Langkong dimin kami lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Kiri On. kita bersama ngaturin kencaran fathiah, aturkan kahibah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang sedaya keluarga keluarga, serang sahabat sahabat beliau. Raja-raja Epon, putera-putera turunan Epon, keluarga dalam Epon, para tabiin, bintabie tabi'in, -tabi para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufia, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syarayah, guru-guru petanque dan setiajaman, guru-guru datasaki, pengasuh-pengasuh pelak ya maupun bini, lapa-lapa datang ke bangsa jemaah. Jangan terkenalan-kenalan murid-murid santri pertanyaan kudusnya. Orang yang sangat baik fokus di pertanyaan kudusnya. Saya tak tahu, tahu orang yang sangat penting untuk pertanyaan kudusnya. Ngaturan kehenceran, kefokusan, keakui pertanyaan kudusnya. Orang yang sangat baik fokus di pertanyaan kudusnya. Islam. lakie maupun bini khususnya pemeriksa pengajian Banyu Banyugir'un siapa lati kaltunya kita khususkan deka amna al binti Pak Zainal payudan daliman siapa lati kaltunya tanggal setahun Ramadan hari kemis tahun 1444 Hijriah Al- dokładah. 骗 pelajaran al- bulan payung tersebut Bun malam terkencing yang berwakah berkepon seke sebut malam terpetan kulit saja, seorang anak potop petan kulit saja, keluarga petan kulit saja, santri-santri petan kulit saja, jam apa petan kulit saja, orang, orang yang saat wasul bantan kulit -put, saja. Orang, Orang yang sekebaya fokus dapat dan kudus saja muka muka senantiasa mendapatkan keriduan serang pengampunan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. tinggal 12 belas Kristus yang akan Allah Subhanahu Al-Mantar keinginnya pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifah, yari, ayaw, iqayah, himayah, ipon Allah. Al-Mantar keinginnya barokah, barokah pun pengajian, barokah-barokah pun kefokusan, barokah pun bulan Ramadan, barokah pun pasaan, barokah pun kefokusan, kefokusan. Dalam bulan Ramadan, barokah pengajian, terjukan Al-Mantar keinginnya barokah, barokah pun para ulama' barokana para aulia barokana para syuhada barokana para solihin barokana para guru para bangseppo malam mentare para tambah barokah mur barokah ilmunya barokah ta'na barokah cicikna barokah aban barokah foto na barokah keluarga na barokah santri-santri na barokah jamaah barokah jami'ah man manter dengan manfaat afiksan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala telencaran epon Allah berken kecumphuran kecumphuran ke komphiran ke komphiran kampung-kampungan dunia akhirat Dari mana yang ingin tambahan taufiq sering hidayah pun Allah subhanahu wa ta'ala setelah jalat, dia pun baik-baik tautun Allah. Dari mana-mana kecembaran, kecembaran, kekumpiran, kekumpiran, kekumpiran. Malaman terdari mana-mana kuat majerah otang. Kalau pun kepang, ibarna tak putukkan kuih otang. Bantu dia berjalan majerah otang, bawa tangan muka-muka. Ibarna jumpa rejikan oleh rezeki si halal, si barokah. Muka-muka, ibarna husnal khatimah. Macam umurul matahad, kala bandar kena binat Allah. Lancang umur adalah menjunjung tinggi akhbaran Allah yang eh, pernah sehat berselamat, aman dijahcokan di musibah di pelari bencana yang melaporkakah selamat dari petena petena selamat dari kedolim dan sedolim berhingkyn orang yang sedeng kita lepas setelah pernah masalahnya ganggu, guris ganggu. yang eh, pernah selamat dari kekafiran kefasikan kefakiran kemiskinan selamat dari kelin ate kotor ate petang ate kering ate kering ate lapan ate maten ate Al-Masdar kuat iman kuat Islamah, bisa memperjuangkan aqman Allah dienggodi dalam pandangan pandai pun Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa rosakkan perjuangan perjuangan pun para ulama dan al-Masdar barang tetiak sebab teti jalan teti perantaraan ku kuat Islam umat Islam, diajana Islam umat Islam, menang Islam umat Islam. Al-Masdar oleh ilmu sebanyak, ilmu semangat, ilmu semangat, ilmu semangat, ilmu semangat. Yang pernah terkajar ke Kepang, tercapai cita-cita, sukses, susah. Yang pernah terkabur pernyonan-pernyonan. Tidak ada niat, wala kuni niatin pernyon, salihat. Wala niatil qabul, adama mikulisul, wala ilikulimakmul, bihaqi syaitin al-rasul, habibina abil batul. Sallallahu alaihi wasallam, lahumul fatiha. الفاتحة الفاتحة para pemirsa mitra pengajian Banyugiroan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita parengin kenikmatan setak keneng bitong setak kuat mitong Nikmat sepalaik aku, nikmat nikmat akhema, termasuk nikmat akhema. Kekadinto kesempatan atau kemauan kita saat makin keangkui mengikuti kegiatan pengajian Majlis ilmu Kekadinto di luar bulan Ramadan lakarlah mulja. Tepat di dalam bulan Ramadan, penegasan muliaan boleh orang saya hadir dekat tempat majlis-majlis ilmu di dalam bulan Ramadan. Mereka sampai tenda dan kadin topadapan sembah das tahun. Dan apa yang benda Rasulullah laku? Nekibabana Arash. Manabi ngalangkengaki solat berjemaah. Dalam bulan Ramadan. Siapaan-siapaan rokaan. Kento pekal ebalisin kotah. Nenis suarakah. Sekotah kele posa dari kenikmatan-kenikmatan ewan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan dari ajunan ibu Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang saya keboi pekus, dek orang sepo dua, bapak maupun ibu, ni dalam bulan Ramadhan maka pekal ngolak keuntungan yang latin, serang ajunan ibu Allah, kalaban pengolatan rahmat kalaban pengolatan nisar Kerana orang yang menekan pun lejak tuninya menekat Allah SWT. Orang yang aku buat fokus dia, orang sepuluh dua Di dalam bulan Ramadhan. Bekal yu latin serang ajunan epon Allah, kalaban pengolatan rahmat. Orang-orang yang sementaka hajit, orang lain di dalam bulan Ramadhan. Maka ia petaka hajjit, ku lakuk ni tindak kiamat, saibu hajjit. Mempasaran, saya petaka hajjit, apa ni orang kedua, maka beribu hajjit. Siapa kali petaka serang ajunan, pon Allah sebagai balasan, epon, pun, ia petaka hajjit, ku lakuk ni tindak kiamat, saibu hajjit. Saya dah pasaran orang Orang bini Sayyidah dan laki-laki-na edalam bulan Ramadan Oleh kencaran apon Sayyidah Maryam bin Sayyidah Asia Sayyidah Maryam bin Sayyidah Asia Sayyidah Asia kentok B ini Keng king islam, c d a c ini ngefir on kaper, seber Jadi si dia mariam Kadito terus berusaha, Kangkui. nyelamataki orang-orang islam. Langkong-langkong Nabi Musa alaih wassalam. Itu perlindungan Epon Syedah Asia. Potret Epon Syedah Maryam. Tapi ilindungi serang Syedah Asia. Ilindungi dari epahaten. Kir'aun. Benadukung Syedah Asya. Itu kedakwah Epon Nabi Allah Musa alaih wassalam. Pernah suatu saat saya dah siasat Kak Dintoh main nang menangan sarang firaun janjian siapa segala Bengkang siapa segala abengkang, ya, maju Setuju Fir'aun. Fir'aun tak dapat ditawa main. Kala dari ke Sida Asia. Akhirnya. Sida Asia kita. Nuntut. Bo. Itu boleh. Pasal bengkang. Wah lah. Apakah ini jajah-jajah. Jajah lain. Itu boleh. Abang, kan. Dinelah ban tahu sah maksa sengkau bengkang, pensengkau ban ebrit perhiasan si macam-macam suwarna-warna tak bisa, kau tu teganin kan? Firontan pangeran, mempaskan tak nekanin cencikan berarti benih pangeran menlecek cing pangeran sama pangeran kan tak kira lecek pangeran itu pemasaran mengelak berarti lecek mun lecek buni pangeran tak saja orang reng cek pangeran oh la ning lecek ya Terpaksa la antara lain bang ka jadi orang-orang yang in ane kejadian tak pasti jeh burung si pangeran naga fir Mak beudeh pangiran Abengkang. Abbeudeh pangiran ingak ro. Habesna no dusih. Tinglah bangka habesna no dusih. Ay terus kabar panik terus menggelinding sampai akhirnya banyak oreng tak percaya je Nikah perjuangan e eh pun sida asiah antara lain lemper juangan epon sida Asia bagaimana sekiranya orang-orang panik tak parca je tak nuruten de ka Firaun ka ku nyimpe de ka Firaun nang ke pangeran de ka Firaun sida kentoh ummi epon eh Nabi Isa alaihissalatu wassalam wa Nabi Isa, orang yang tidak cedak lebur katunyu, lakon asolat abu tak pernah tak seting ben laki, tak pernah es orang yang laki. Kita arak ke hutan, tak Cuma ngakuin putra Nabi Isa, jadi Nabi Isa yaitu lahir tanpa bapak. Tanpa bapak, si demar jam takut. takko, takko ka manusia. Mumpasanan Mumpasananda dia lahir, dia ada mau omong noreng. Mapa sengkok ngandung ya. Akhirnya ngongsek. Si demar jam gento kangkui. Ngelah hirakini ke ngongseh. Sempat teti Tukang sapu dan yang emas jidil aksol, tinggal akhir apa nih kan ke paskun kuneta pada ernah tabur, da eta perdaki dia ke langsung lahir. madambi terog pangelahir Fatihah Fatihah da ke sida Hawa Fatihah da ke sida Maryam da ke sida Asia da ke sida Hannah Sayyidah Hannah Sayyidah Hannah ka dinto ummi e pon Sayyidah Maryam cukup anda kasih dah umi selama umi selama benda kasih Zainab binti Jahsin benda kasih Khadijah tercukup anda kasih dah Fatima kau sulgalah benda di toh kau ikam lahir anak Syeda Maryam serang Syeda Asyik entuh orang-orang yang bini peleian. Syetidhu konah amin. Syeda Amina. Syeda Amina. Seinggal lahiraki baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dukonah. Banyak Syeda Maryam, banyak Syeda Asyik. Sudah merjam, sudah asyik. Ketika jalan saya kakungin dua, Orang bini pilihan pada kesidak marjam serang sida asyik itu luar biasa. Namun keleban baru kepon budan Ramadan. Orang senyum peridah adalah akhirnya. Dengan budan Ramadan nikah. E ingin kebencian kepon sidah marjam serang sida asia. jatin lak tin la ken karena nyap na lak ke teng la apu ka kepala saora Alatinin tinin lak walaupun sebenarnya aneka kelak ala tinik bini Ata nak mesti nene kelak. Ke. Ata nak kisah Tapi ne, bhi, ni bini, kerana nyop perih dana selak ke? Nee bini, si ataana, senya sakii kelam fina selak ke? Nee bini, kerana nyop perih dana, selak Mesti nene selak Senyasaaki angkui nikwin, tapi nyopre iden lelaki. Untung nikwin ni kebiasaan dendang imaturapan nikah. Untung nikwin ni nikwin panikah oleh kencingan epon alatin tin lelaki. Kangui nyopre rida epon lah. Saya lakuk. Pada kaki kotuh. Kencang mabunga. ada lakuk. Kerana pun lah. Banyak kelakuan-kelakuan. Atau kewajipan kewajiban Ia pun kak lakuk. Ia hendel ni bini. Saya mesti nak pandai kak lakuk. Ia hendel ni bini. Ia bini ampun lah banyak pertolongan. Saya atas nak agi. Saya nyuciyaki. Saya asapuan. Banyak kau fokus naik-binik bani Maka umpam naik bini bani ke tempat bini naik-binik secerintek. Yang e kau tu memaklumi pun. Sayyidina Umar radhiyallahu taala. pun. Langalahkan si bini. si bini senang sampun pun bini, binik pun ni kalau aku mau ngejami, ngejami terus. Itu orang. Kau dah nak apa? Nak kala sikit pun ni. lebih banyak tak alaksana. sana. Kika punan. nak pun kan. Kalau pun, Kepa aku senik binik. Ketik umpah membenik binik ni pun ni kepada saya. Korang abu-abu ni bernian. Lebih-lebih tinggal berat telas ni. Ni kini bini ni kamu macam-macam bermintaan nak nikah. Kau beda nikah. Celak saya nikah. lipstik saya nikah. Si bisa menggeloing. Minta kelampi potongan nikah. Potongan nikah. Macam-macam minta Bini. Laki-laki. Ki pun bisa meliakkan tak bisa. Ki. Laki-laki lain biasa Nek Bini ingatkan. Nek Bini ni ka. Cet banyak semata duwitan. Menik pesek asap bini kangkui. Keluarga. Tapi kangkui ber buat tiwi. itu banyak. bình nhã rồi. Bak kun wei. Kang kui pribadi. Tapi tau pun. Eh binini kampong banyak. Apen ke laki. Keng mun tepak ke pukul nah. Si laki ni ke singosok dia. Selalu dahatana di tibi kunci asa gini acen keluh manis keluh orang manis makunis kenis pun bon semua menik banyak ketak cocok kan ini e kini bini nyuprida nih selakke latotrot sini kemana jatuh bulan kini Nyepreh di dunia selaket, nikaropaaki keuntungan bagi nikwi jadi pengak pengak jadi penghasilan keuntungan. taknge makhluk panikabe de berhak. Kangkui kang jutin niscaya nik vini panika ko tua sujud selake Kangkui kui ngaku ngaki de selake Cuma karena tak ada makhluk sehat kang kui esojudin. Eh, Maka ki tekala ken tau esojudin benten. Sojudin kala ben niat asojud. Mentak ni ada sojud. Ni keng kena sojud. Keng kono la na. Apa praktek ni ingat Enggak sojud ta Tak masalah injak saking beda makhluk sihak esojutin maka laken banik ke si berhak esojutin benik bini niscaya nik bini wajib asojut ke si lake cuma jak reng tak oleh pungna sojuk ka makhluk timin beda oreng beduwis acabis ke kanjing nabi Kajik Nabi. Abdi namakan masuk Islam kajik Nabi. Cuma abdi ni kan keyakinan lelaki orang kajik Nabi. onah, Paringin uning abdina. ni. Kenapa tak tambah keyakinan abdina. ni. Yakinan dek Allah keyakinan dek Ajunan. Kain saya keteruai abdina. Sebab abdi ni orang baru baru masuk Islam gaji nabi abtina tero nam hmm. bener keyakinan dajuna le terus apa se teru iketarwen bener apa sehingga ku bisa nambahin keyakinan anji mun de' de' marah minta apa ben apa segeran bisa nambahin keyakinan ke. Coba seketo kan dik nabi. Kadisa akan berikan pun kan kisah. Coba kisah dikanen bi ajunen. Pa bisa kadisah. kadisa. Dikanin pa bisa teroca kadisa. Mun pasanan ajaran kento bisa tangkui. Mada ajuan kento. Abdi jadi yakin dek ke bendera ajunan yakin cukkan dek ajunan epon Allah atas kekuasaan epon Allah di kencing nabi kampung kan si kemah kadisa si jauh Kas rasa-rasa lah belelah belelah entaren bebel kebele soro ana soro dek nak gua kebele jan ko Mengkat okus orang beduin dengan pondok de apa kan bungaan pernikah? Heh, kan bungaan. Anetikanin Rasulullah Sallallahu oh. Alaihi Wasallam. Tak ada yang pasanan langsung. miring kan bungkaan menikah Fah terus. Ongke ke atas. Muk ramuk, muk ramun kat di sana. Ongke. Akhirah. Mering boleh dekat selajahnya. Muk ramuk setong dengan bernikah. Ongke sekali. Fah terus. Madep dari kajian ini pun baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bun mokramon berangkat mana? Bunekun mokramon, bende budun boleh. Nuruk sekali budun, budun kan bungkannya. Nuruk sekali. Kita dapatkan jenis Nabi, Pangolok Salam alaikum, ya Rasulullah. Dari mana? Kita berdua. Ampun cukup, cukup. Cukup sekalian tu, ampun. Tak mahu Nabi terus haki, kan tu, kajian Nabi. Yakin, yakin. yakin. Ampun, tak mahu Nabi terus haki, kan tu. Ampun terus haki. Apa beli sawas, kan tu. Ini kasa. Liba-liba, kasa kan, bukan kata lah. liba Airah beli boleh. Tinggal dapat kadisak. Toron boleh ke keneng lah. Ramuh kat disak. boleh kat kebubah Sampai sepak kepi keneng lah disak. Akhirah orang se rang bado gitu, minta idin kara Rasulullah. Rasulullah abtina minta idin kadin to terong e cupa dak kaseera ajunan, terong e cupa dak ka pa tana ajunan, ia maralah tarapa akhirah pasanan nekeng e cupa dak kaseera na kanjing nabi, nek cuken cupa ...pada -cup ka pa nabi. ngecup padeh tapi begini berarti ya sojud taknya ada sojud pun teni Keng ngecup pat ini kata apa napa kayak ini dan kadang santri punya ke ngecup paden apa paden ini sokoh sikil sokoh sokoh sokon hurun. paten hurun. Dia kecup Si min pernah bi kanan Nabi diizinkan. Orang ngecup, saya rana nabi, benar-benar kecuk, dan kepadahannya nabi. Kepadahannya kangan kanan kiri kecup kapi. Minta izin boleh, saya Pak Robi, bani. orang yang berdua ini, minta izin boleh. Apin patro sojude kak kak de kajunan nabi oh la lamun wasojuj sebab ade makhluk sibir hak kang kui esojutin se sojutin e kun pangeran pujuk saking oleh dek makhluk niscaya ben sengko wajib kini bini-bini ria sojud ka laki ...kangkui ngaku ngaki deka hakhan lakin. Tapi ya kerana... ...tak oleh je makhluk re asujud ke makhluk. Ya tak oleh lah tiang tahu. Cik saking cik persenan bisa. Panggil bahas oleh asujud ke makhluk. Ya kena... ni bini dia wajib asujud ke lakin. rek bini nyep ri deneselake mon selake paneka puto puto de rem avey pon torot ten pekata panani katompaan tampa numpa unta meseligi tampa lema lemi selai eka puto ben selake ni eka puto ningetas unta mereka ada benda ni tak sumpah. Anda kotul. Tau lehak kepek tanpa. Tau lehak tak anda. Kotul ni tempat ni ada entor banget. Umpam. Mereka putuh benselakir ni. Kekotu. kutu torot rotin kata benselakir. Dia kan pun ke lelaki kan. Cik peranan gelu pun terpaksa ni. ada entomang ni. Terpaksa ni atas kendaraan. Atas ceran misalnya. Gugang kuajan. Misalnya gelu ke lelaki. Cuma umpam. Yang kutuh pun selaki. Kau tunduk. Ni gak maafu aku tunduk. Ini kakak wajibnya orang binik dan kasih laki. Apa asa apa ini lagi? Apa asa-apa asa sunnah? Oh tu izin kasih laki. izin kasih laki. Tak boleh apa kor Apa asa sunnah? Mon bulan Ramadan tak usah izin. mon bulan Ramadan tak usah izin. Jika apa tak izin, Kuno nasa apa asa. Alah tak boleh apa sebab bulan Ramadan. Kau tak kau mikrengku. Ia baku nak. Apasah. On bulan Ramadan. Kalau warna bini ni kah. Oh izin. Tak boleh. Keluar ben serobat. Benih bahan ngebelah rek-rekna. Wah, walaupun bila datang dari anum maski burmas. Datang di pasar wah. Anu. Mak pak. Kun ngebelah rek-rekna. Maksudnya kan izin. Minta izin tak boleh keluar. Tapi malah terkendali nik binik bernik. Mempastikan gelak sekencang, atau sahijin war keluar ni kan tak terkendali, secara owning dekian. Apa mala kita boleh ni keluar, alak ini nengi ngah tengah sabo. Bet, ni kepekal menimbulkan kecurigaan, kecemburuan. Selakai memastaihijin keluar, mana ijin kan tak ada kecemburuan. Mempaper ni bini war keluar tanpa ijin dari selakai. Elak nad ban malaikat rahmah. Elak nad juga ni malaikat azab. Malaikat rahmah ni ke malaikat siatu umrohmat. Malaikat azab ni ke malaikat tukang seksa. Kepi ni ke alak nad. Kepi ni seorang keluar tanpa izin silahkih. Mulain bila sampai bila si alak nad. Napa elak nad nombong sekeceh sekalian kuntan elaknat selama badan ning luar selama tak dapat boleh karo mana elaknat terus pun ni elaknat terus monteng la kuper de de pak ka pro mana puru ambu elaknat malaikat jadi mun izin romo-romo tembak keluar usah gitu. dulian male tak sampai bit up bit elaknat Bentulah kat rahmah, malah abit-abit elaknat bentulah kat azab seks. Urusan laki pernikah haknya pun nikah. Ha, laki. Nikah ialah urusan ku laku nanti niki aman. Bukan ada. Semalam ni solat langsung. Urusan bentul laki ni nah, saya tanya kini. Ada menghubung dengan orang-orang lagi. Salat ada dengan orang-orang. Oh, saya kan. Apa yang saya tahu, orang-orang lagi. Saya akan berjalan di depan. Saya akan berjalan di depan. Saya akan Terus. Apa yang lagi? Saya akan berjalan dengan orang ada pertanyaan urusan lagi. Bagaimana lebih orang-orang lagi ke tempat ini? Dalam bulan Ramadan. Apa yang kita Olehkan cara lepon Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asia. Orang bini kat dintah. Ku laku iberi kehormatan benar Allah ro masuk ke swarga ngalak sekenceng. Labeng sik ma ape le terserah. Ngalak Masuk Maso dari labeng sik ape terserah. Asalkan ni bini Pertama. Asolat selema waktu tak bang tobeng. Mun bede setobeng ikodain. Yang kedua Yang e bulan Ramadan Apuasa Yang e bulan Ramadan Apuasa Yang ketiga Farajinah Dijaga Saya sampai Berdesepong Ngampung selain lagi Jaga Farajinah Ini kekun khusus Kau kuih lagi Nomor Sempat atau ada kelakenan, maka pas dipersilakan masuk ke kesuareke dari pintu yang manapun saja boleh. Bukan sempat nih. Ya. Salat khamsah, wassamad syahrourah, wah sunat farjaha, wata'ats ba'alaah. Pertama salat selama waktu. Yang kedua, shomat syahraha puasa di e dalam bulan Ramadan. Wa asna'a farjaha sinamertelo ajaga farjine. Sinamertempak, wa ta'ats ba'alah sya'tu'ad kelakine. Titi hak anlak kepenike sangat rajin sangat agung sampai-sampai saya ingat saya si laki penikah akhili dera. dari dari seorang saya pas akhili nana dari elong sekacer si kacir bini dari apa mereka saya si laki saya cilat dengan si bini penikah dari apa kita nak selakai, Ecelat bensi bini. Derenah. Saya akhili dari elungan. Nana. Saya akhili dari elungan. Ecelat bernika sampai. Dari apa kita nak nak bini. Dekat selakai. Nekah kita menuhi dekahan selakai. Kita menuhi se selakai. Kamu mesti bini, bani kamu, allah hormat keselake, selake hormat kesibini. Muasirah bil ma'roof. Makaram kehidupan rumah tangga epon itu menguntungkan dunia akhirat. Kamu loh katokar meloloh rogi tunyah akhirat. Sekarang jek ini jen pelar. Muat katokar meloloh, lagi ebi ni. Orang yang laki sepaling sampurna iman, yang kipandika sepaling fokus akhlak ada ke sebinik. Ini ke sepaling sampurna iman. Sepaling sampurna iman, ini kipandika orang yang sepaling fokus akhlak ada ke keluargana dan ke bini. Rasulullah pernah ditanya, Serang salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai almu'minina akmalu imanan oreng mukmin sikak dimmakaji nabi se sampurna iman qala ahsanu khuluqan ma ahlih yes ya se paling bagus akhlak dek ke keluarga dek ke bini nih bini panika amanah Nekbi nipan ni, ni keaman Orang lakit harus bertanggungjawab Orang lakit pada kotub Bisa ngayomin Orang lakit juga bisa nafkain Orang lakit juga Bisa Pernyaparin Orang lakit juga bisa Bertanggungjawab Orang lakit juga Saya Adidik. Bensi ngawasin. Dekah binin. Nika tipe orang lakak setanggung jawab. Nekik nik bini panikah. Tak anda kesilakit. Gara-gara. Men siran-siran benda yang lain. Nika berni satu-satunya. Dengkadang berni satu-satunya. Kesalahan dari si bini. Selakit. Ini keasalan enteng. Nik bini, everin happy torot kalau siang malam terusan. Pasti ada minggu congkong sekali. Arwah kadek emak an. Aran tang bineri. Wah apes bukan, apes bukan kanjana. Awi ah, lewi ah di kanjana. Engah wi ah. Kancang grup persahabatan. Ini kita terkontrol. Akhirnya, tanda bagaimana saya si lelaki. Laman siri-siri dan menoreng. Ini salah tipe saya si lelaki. Itu orang mulai awal. Jadi kau itu didik. Ini bini. Ini, ini bini. Ini kau punggak nika. Dan kadang gampang tertipu ini bini. Gampang tertipu. Rauh, rauh, rauh, rauh pun yang sangka bahaya kabin. Apa tanda ke saya laki? Dengar cerai pun saya laki. Akhirnya, selatu saya nak minta cerai. 40 tahun, Imba na lover, Pas dan kadang Cerai Yu ini katakan dah kabin bini. Kullu kum rai'ın, wakullu kum an raiyati. Setiap orang perniaga, Andi rakyat, amanah. Saya kau tu ditang, saya kau tanggung jawab selain orang ber. ni binik panikah kotak akubai pekus pola amik bada sekian di otang mas kabin berjari berjari mumpasanan orang ni kata niat majer anikah pada bensi azina mantazawajam raatan bisodaki misliha sapa siapa orang, singa bin, orang bini. kalaban benmas kabin, biasa saja pun. Manggana pas niat tak nyerakna? Kasi bini, apa ni? Fahuwa zanin. Wahuwa yanwi Allah yu'adiyahu ilaiha. Fahuwa zanin. Orang laki, jadi dia azina. Gitu, Kanjik. Begitupun orang autang. Allah orang mas awatang, awatang aku awatang kok niatnya tak majer, harup ada bensengi cok, ada orang bini, niat tak majer, mas azina, pada bensi azina ya. Azina yang pun pada bensi azinah. Orang orang otang jenia tak maja daripada bensi hidup. Maka ada bensi kanjing Nabi ingat apa saya ingat. Bensi kanjing Nabi ingat apa saya ya. Bini na, bini na. Pepekus ke bini na. Sebaban kabbih dia ngala bini dia kalau ben amanat dari Allah. Ada amanat-amanat Allah. Singat jaga in main. Ba an singa lelaki dek gefar jinik bini. Jadi kalaben kalimat Allah. Ngala lelaki dek gefar jinik kalaben kalimat Allah. Sebab ban cerbanaki. Dise laki. bani ke pertama nikah se bisa alathin deka se pas tak oleh ke laki nikah nurut nik bini tak alawar keluar torot taulle sebab nik bini nik aurah nik bini nik aurah la yad'aha wa la takhruju min waris satri fa aurah jatuh orang keluaran nik bini peningkat sebab nik bini ini kau pas keluar tak ada kudungan wakru jaha ismun watar kundil murua ah. keluaran nik bini tanpa nutup aurat niket bening beningkel cepat murua ah. Kemudian yang kedua, kewajipan eh, ikan orang laki terhadap ni bini. Kau tu nga ilmu. Kau wudu, solat, wasah. Masalah hid, bantuan macam mana. Kau tu nga cari silakir ni. Bini kun bini melulu. Acair. Kewajipan ni kesilakir. Kemudian yang ketiga, kutubi nafakos si yang halal. Saya kora-kora beri muncet pereng haram saya pergi ke bini. Ini pasangan dikirkan. Ah, teti, ah, teti, mani-mani, teti anak. Ah, dan di pereng haram. Alhamdulillah. Pasangan dikirkan, kerana kita merupakan amanah. Tak boleh, putan. Eka ni aja. Eka dolimin. Nomor lima, menik bini panik kecangki. Nik bini panik kecangki. rewet rempe. Maka, kak lelaki panik, ka, kotujang aja. Karena niat apa kusin dia kasih bini. Supaya tak sampai terjerumus, dia kasih lebih berbahaya boleh. Sebab mempahayai laja. Puan-puan ini kan jen parah jen tet ki bo nik ki di antara harusan kehadusanipun orang laki kesebini ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alamin alhamdulillah alamin alhamdulillah nasalna muhammad ibn abdillah al-ghoimi bi hukum ilaymada kat's ila karajallahu ma sadana sidrina muhammad wa ala ali sayidina muhammad salat amdin qalat ilat tu hu wa an la haya ilahana wa ni kullu karbina adhim wa marij manan fi bisr bismillahi arrahman arrahim ya moulana ya mujib ya hadratan ya ghid tawassalna ilayka bil habib tu Allahumma ajirna Min gairi darar Agirna min gairi batar Majirna min gairi ibtilak Agirna min gairi ibtilak Adham ar-zubna min al-aqool Awfaraha Wa min al-adhani asfaha Wa min al-amali az-zikaha Wa min al-akhli katiyabaha Wa min al-arzaq ajil zalaha Wa min al-afiyati akmalaha Wa min al-dunya khairaha Wa min al-akhirati na'imaha Allahumma adina bi-hudaq Waj'ana bi-wanjisari'u fi-ridab radu lillahi waliansi wa qulata jaman mimman khalf amruku ashabu asmi allahi mal wakil wala hawla sallallahu alaihi wa sallam insyaallah kita tapaki dalam setiap pagi dan juga setiap sore selama sebulan kita pemuka dalam jam dan frekuensi serta, serta uh, kesempatan yang sama insyaallah Bukan pun amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tolong.